Aku mengapresiasi peserta inframenya terus uh, mereka bisa uh, datang dengan ide yang khas daerah-daerah mereka banget gitu. Terus perspektif yang diambil juga menarik banget gitu untuk kita, apalagi yang misalnya nggak terl tahu terlalu banyak tentang daerah-daerah itu gitu. Pertama-tama, selamat buat teman-teman Gresik Movie untuk produksi Gemintangnya yang udah. Kita launching di program festif, bagaimana menyikapi sebuah produksi film yang mulai persiapan sampai rilisnya itu sudah mengeluarkan banyak tenaga pikiran dan waktu, itu menjadi lebih berharga dan berdampak positif, bukan hanya untuk sutradaranya, tapi untuk semua yang terlibat produksinya. Film Gemitang sendiri aku sangat suka dengan konsepnya, dengan su sangat suka dengan penggarapannya. Terutama selain film ini membicarakan tentang kota, film ini juga berhasil membuat perspektif anak-anak itu menjadi menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya sekedar film yang hahaha atau cuman sekedar hiburan. Aku suka banget sama perspektif yang diambil di film itu. Jadi dia bisa menyampaikan kan ada kritik sosialnya juga, tapi itu uh, diambil dari point of view yang menarik banget dari anak kecil gitu. Jujur aku suka sih dengan dengan dengan dengan gagasannya, dengan isunya yang dibahas di situ gitu. Terutama menariknya di situ adalah pemainnya anak kecil yang aku nggak kebayang sih untuk mengatur anak kecil sekecil itu kelas 1 sd dan kelas 2 sd di situ. Kita bisa melihat kota Gresik itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda yang itu sangat uh, real dan sangat kontekstual kalau misalkan dilihat dari filmnya gitu. Terasa personal banget gitu buat aku. Gitu. Terima kasih buat Gemintang. Berharap dari produksi Gemintang ini tidak hanya menjadi portofolio komunitas, tapi lebih ke, kepada bagaimana komunitas bisa lebih bergerak lagi di subsektor ekonomi kreatifnya, terutama di perfilman, dengan membawa film bintang ini tidak hanya di ranah e, kompetisi atau, tapi juga berdampak pada peningkatan kualitas SDM-nya juga. Ya, teruslah aku selalu percaya sih, Gersik Movie itu punya sesuatu yang menarik dan tetap dilanjutkan lah untuk Gersik Movie.